Di masa yang sama berbondong-bondong pengunjung-pengunjung yang datang dari pelusuk dunia datang ke Malaysia mengucapkan tahniah atau melihat daulah yang tidak diduga. Bahkan orang-orang kafir pun ikut serta melancung ke Malaysia melihat daulah. Mereka juga turut bergembira ...berada di negara yang aman, makmur, tenang dan harmoni. Kedatangan orang ke Malaysia... ...macam kedatangan orang ke Mekah. Oh. Ke Mekah orang buat haji dan umrah. Ke Malaysia, manusia datang melihat daulah... ...dan pemimpin yang disayangi.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 nya apa yang disampaikan itu yang berkenaan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita seperti itu guys ya di sini ada sebuah video dari Dain Ruknun yaitu Islam bangkit di akhir zaman di Malaysia melalui peristiwa karomah yang sangat undugaable nah seperti itu saya kurang tahu mungkin di luar dugaan mungkin seperti itu ya dan ini videonya 27 Agustus 2021 ya 2021 berarti sudah tahun sebelumnya ya guys ya Dan mari kita simak bersama Bagaimana disampaikan oleh Admin Da'i Ruknun ini Jom kita tengok videonya, let's go okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Wa salatu sallahualaihiwasalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Al-Fatihah Ismail al-Rahman al-Hamdulillahi wa bin Ismail al-Rahman al-Rahim ali Iya karna wa Iya karna stans Edina suraatar mustaf Suraatar lazina anhamdani Wayunin maawandu wa biang alaihim walag boor Ismail al-Rahman al-Rahim al-lahu ala sina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Tuan-tuan para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, mudah-mudahan pagi yang berkat. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar, yang menonton video saya ini akan mendapat taufik hidayah. Amin Mendapat nur, iman InsyaAllah Amin Sehingga amin. boleh merubah sikap Sebelum Kebenaran muncul Dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini Bila kebenaran itu muncul Maka semua orang Akan mendapat nikmat InsyaAllah Nikmat zahir dan nikmat batin Pada pagi ini Izinkan saya InsyaAllah Untuk berkongsi satu tajuk ...berkaitan dengan peristiwa karamah... ...yang akan berlaku dalam negara kita Malaysia tidak lama lagi insyaAllah. MasyaAllah tidak lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama lagi peristiwa karamah yang besar akan berlaku. Sebagai memuliakan pemuda Bani Tamim... ...atau putra Bani Tamim yang dijanjikan... Apabila pemuda ini berkuasa di dalam daulah, khawarikul adah berlaku sangat terserlah. Dengan didikan, pemikiran rakyat akan mudah berubah. Taat setia mereka kepada pemimpin sangat-sangat luar biasa. Lahirnya, para-para pemimpin yang selama ini belum ternama. Hasil didikan Putra Bani Tamim dengan buah fikiran yang luar biasa. Iman setiap orang yang sedia ada dinaikkan 40% lagi. Pemimpin-pemimpin politik makin lama makin dilupakan. Rakyat pun tidak hormat kepada mereka. Kerana terlalu berbeza dengan pemimpin yang ada. Lebih-lebih lagi ulama' terlalu malu berhadapan dengan suasana yang ada. Usaha dan perjuangan mereka gagal. Yang berjaya, pemimpin yang telah dilupa. Yang berjaya, pemimpin yang telah disisih. Yang berjaya, pemimpin yang telah disalah sangka. Ada kalanya mereka malu untuk membuat ceramah dan forum di dalam negara. Mereka menghilangkan diri. Tidak muncul lagi di tengah masyarakat. Allah. Akhirnya, mereka dilupakan oleh masyarakatnya dan rakyatnya. Di masa yang sama berbondong-bondong pengunjung-pengunjung yang datang dari pelusuk dunia.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 Ke Mekah orang buat haji dan umrah, ke Malaysia, manusia datang melihat daulah dan pemimpin yang disayangi. Kemudian, pengaruh pemuda ini, ia'ni Putra Bani Tamim akan melebar luas terutama di kawasan timur dan khurasan yang dijanji. Sekitar dua tahun pemerintahannya, Imamul Mahdi pun muncul pemuda ini atau putra bani tamim akan menyerahkan kuasanya kepada imamul mahdi al-muntazar sebagaimana diisyaratkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam lalu pemuda ini atau putra bani tamim fata at-tamimi dilantik salah seorang wazir di bawah pemerintahannya yakni di bawah pemerintahan imamul mahdi Daripada apa yang saya perkatakan, daripada apa yang saya bacakan kepada tuan-tuan, saya ingin memberitahu bahawa insya Allah tidak lama lagi. Bila sebut tidak lama lagi ni, jangan pandai-pandai pula kita ni mentafsir lagi dua tiga hari, ke lagi dua tiga bulan, ke lagi setahun dua itu, walahu alam. Tapi tidak lama lagi, menurut ukuran Tuhan, walahu alam. ...tapi tidak lama lagi insya Allah. Setelah keadaan bertambah gawat, bertambah teruk, bertambah nazak dan seterusnya... ...maka tidak mustahil sesuatu yang berlaku dalam durian tidak mustahil. Maka kekalkan hukumnya tidak mustahil, yakni harus. Jadi setelah kita digambarkan akan berlaku satu karamah yang besar... ...dalam negara Malaysia yang tercinta ini... ...maka marilah kita sama-sama baiki diri. Apa itu baiki diri? Marilah kita bersungguh-sungguh lagi membaiki diri. Betulkan lagi sembahyang. Dan bersihkan lagi mazumah hati. Bagi perjuang, sembahyang malam. Jangan ditinggalkan seolah-olahnya wajib. Lipat gandakan tenaga... ...banyakkan lagi pengorbanan apa sahaja. Jadikan sedara kita sebagai sedara seibu sebapa. Di dalam jamaah Fatah Tami disebut sebagai ikhwan. Jadikan ikhwan sebagai saudara seibu sebapa. Jadikan sedara Islam kita dalam negara Malaysia ini seibu sebapa. Sayangi mereka, doakan mereka... Harapkan mereka yang baik-baik. Doakan mereka supaya dapat hidayah. Supaya sempat bertaubat. Ikhwan itu adalah saudara kita. Dia Betul. ada dua. Satu saudara se-Islam. Satu lagi gelaran nama bagi tentera-tentera Imamul Mahdi. Fahamkan lagi buah fikiran, pemikiran tajdid yang disampaikan oleh Fatah Tabimi. Dan hayati hingga jadi jati diri agar layak kita menerima daulah tidak lama lagi. Jadi marilah kita berebut untuk menerima peluang ini mendekati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari peluang ini bukan datang selalu dalam sejarah. Ia adalah beratus-ratus tahun sekali. Maka awal kurun sehingga kini pertengahan kurun ini adalah rezeki kita yang kita tidak minta. Sepatutnya kita tidak mengabaikan peluang ini. Kalau kita boleh memenuhi syarat-syaratnya, kita termasuk orang yang menempa sejarah. Sejarah indah zaman kegemilangan Islam kali kedua. Di dunia ini kita mendapat hadiah daulah, di akhirat insya-Allah. ...kita dapat masuk syurga. Amin. Ingat-ingatkan sekali anak isteri kita... ...agar sama-sama menunggu kedatangan... ...kegemilangan Islam kali kedua. Dengan ikut serta membaiki diri. Marilah kita berusaha... ...untuk menjadikan sembayang malam... ...dijadikan sebagai tradisi. Ikut serta berkorban... Habis-habisan apa yang ada. Demi mencapai syarat layak menerima daulah yang dijanji. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itulah di antara syarat-syarat kita untuk meraih. Meraih simpati, kesian belas, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentera Imamul Mahdi, pengikut Fatah Tamim ini adalah orang yang bertakwa. ...terdiri daripada wali-wali, bukan sebagaimana hari ini ramai di antara kita... Oh, ...telah benar-benar beriut-riut, excited sangat sehingga nak pergi kepada tentera Taliban. Betul. Jadi saya tak mau bercakap banyak, nanti tuan-tuan tengok siapakah Taliban itu yang sebenarnya. Apakah mereka itu benar-benar tentera Imamul Mahdi atau sebaliknya. Sama-samalah kita nantikan, insyaAllah tidak lama lagi. Barulah nanti tuan akan terkejut... ...bahawanya benar-benar tentera Imamul Mahdi ini lain daripada yang lain. Iaitu orang yang banyak baik diri, orang yang bertaubat, orang yang beramal, orang yang berakhlak, orang yang berkasih sayang. Tidak semestinya tentera Imamul Mahdi ini orang yang banyak ilmu, orang yang terlalu alim. Semua ulama-ulama bukan macam itu. Itu silap faham. Salah faham yang luar biasa. ...kita berada di akhir zaman, maka sudah tentulah banyak-banyak uh, fitnah... ...banyak perkara yang kita tidak faham sebagaimana uh, yang sepatutnya kita faham. Iaitu kehendak Nabi, kehendak Islam, kehendak Allah Subhanahu SWT. Itulah yang sebenarnya yang ramai orang tidak faham. Ampun maaf daripada saya yang lemah, yang hina-dina ini. Mudah-mudahan saya yang banyak bercakap ini... Banyak memberita sekirah ini. Saya akan beramal, saya akan istiqomah, saya akan ditabatkan dosa-dosa saya. Wallahu a'lam sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Masyaallah Allahu Akbar. Itulah tadi disampaikan tadi oleh admin Da'i Ruknun bahwasannya Islam bangkit di akhir zaman di Malaysia melalui peristiwa karamah besar yang di luar dugaan seperti itu ya guys ya. Dan sebentar lagi katanya. Allah saya tak faham juga ya guys ya, macam mana istilahnya apabila gitu kan? Aduh, nggak ngerti juga gitu. Tapi semoga saja tafsiran-tafsiran ataupun pendapat-pendapat ini -pendapat disampaikan oleh ustadz-ustadz para ulama, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Taala apabila benar ya tafsiran mereka. Berkenaan dengan kebangkitan Islam yang berada dari timur ini Maksudnya adalah panji-panji Allah subhanahu wa ta'ala Pasukan hitam yang ada di bagian timur Apabila masuk kepada kita Nusantara Indonesia ataupun Malaysia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, menjaga kita Allahu Akbar Dan dalam video ini dijelaskan bahwasannya Untuk menjadi panji-panji hitam ini kita memang betul-betul dekat dengan Allah SWT Benar-benar memperbaiki diri mulai daripada sekarang Tidak meninggalkan solat tahajud, solat sunnah yang lainnya maka daripada itu teman-teman sekalian saya mengajak diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki ibadah kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berdzikir dengan salat yang benar Salat sunnah dan juga istilahnya melakukan amalan-amalan sunnah lainnya seperti sedekah dan juga istilahnya melakukan amalan yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan yang lain seperti itu oke mungkin itu saja video kali ini ya semoga kita mendapatkan pelajaran dan juga pengajaran daripada video ini semoga juga bermanfaat untuk kita semua agar supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah subhanahu Wa ta'ala dan lebih cinta lagi kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam Oke okay, terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh